Gak merah, oh, gak merah. Oh, Pak Gubernur Mas Gibran lihat anu saja profil picture-nya. iya, oh iya, oh iya. Oh, oh, oh, Anu singgah, Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tunggu di sarapan dulu Sarapan dulu, ya, Bapaknya lebih penting Ini sudah tidur dulu Sarapan dulu, sama Ibu Iya Sam Mas Kau pernah bareng? Iya hmm? Sama malam ya? Terus <guluh> berita apa? Ya. Ispaq lah.. <Yeah>. Islew.. <sih> yeah. yes. Main Hussal.. <laughs> <sih> yang di rumah si Recover ini.. Di tempat yang sama lagi.. Sarapanjanya.. Mereka.. <laughs> Naseh.. Saya.. Kasih <saya, saya> sana.. Hahaha.. <laughs> Mereka.. Gulaike.. Uwee.. Anda komplit, iya Ya, apa sih penting, pakai ini? Oh, Nanti iya, <tuk tangan> iya. Malam ya Malam-malam. Mm, iya bisa dipakai dari bangsa iya, ini barang-barang nah ini kita kopi enak nih iya, deh oh, main kek? iya gunanya tipis ya mau kopi gak? ya kopi nih, baru iya ngomong ya? Neng, tawar ya? iya enak Pak, Makan-makan yuk. Iya. itu, pak boleh pakai lampu ya Pak? Boleh. Masih dan sini aja. Oh, ini bener-bener kayaknya loh. Ya. Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kayak ada lampu, ini nang harus ngayi lampu. Oke, siap. Nah. nah. nah. Sorry. nah Sorry. <laughs> Karena kemarin Bumega sudah memutuskan, maka ini baru tahap awal. Jadi cerita wakil pasti akan e, menunggu kerjasama antar partai. Dan tentu saja dari PD Perjuangan presiden sudah menyiapkanlah beberapa nama. Kemarin Pak Presiden, Pak Jokowi juga ikut nimbrung belum berdiskusi. Jadi santai saja. Itu yang beberapa namanya, apakah dari internal sendiri atau dari satu lain? Kenapa? Nama-nama yang dibahas itu apakah uh, dari internal atau dari partai? Oh kalau namanya saya belum tahu, tapi pasti PD Perjuangan juga mempertimbangkan. Karena negara ini terlalu besar untuk diurus sendiri ya, sehingga pasti kerjasama-kerjasama dibutuhkan dengan elemen masyarakat, lebih khusus partai-partai. Karena secara konstitusional kan presiden-wakil presiden itu dipusulkan oleh partai dan atau gabungan partai politik sehingga kita berikan secara konstitusional pada mereka. Kita lagi? Kalau, ya, kalau partai yang menyatakan uh, koalisi untuk yang bekerja sama tunggu bisa lagi. Pak kalau Mudah kita sosok Pak Kub sendiri kira-kira butuh yang pokok seperti apa nanti Pak untuk mendampingi Pak? Pak yang satu itu tentu bisa bekerja sama. Yang kedua punya visi yang sama. Ketika P.R. kita tidak mudah, ya, bukan undang-undang dasar sebagai satu visi panjang. Negeri ini, kira, -kira yang mesti dipereskan. lalu nilai-nilai eh, yang ada di dalam konstitusi yang mesti kita taati, dan tentu saja, ya, hari ini pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi mesti dilanjutkan. Kemarin selama di Batu Tulis, mendapatkan briefing dari Bu Mega. Mbak Buan, Mas Manan Pak Sekjen Komplek, kemarin pulang saya menemani Pak Presiden, 50 menit di pesawat banyak juga beliau bercerita bagaimana kita melakukan lompatan, kita melakukan akselerasi, tentu saja Pak Jokowi, Pak Presiden, sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat satu cerita hilirisasi saja sebenarnya bisa menaikkan lompatan ekonomi yang besar saya harus menjaga ini ini mesti kita jaga dan kita lanjutkan, jadi ada banyak agenda-agenda itulah yang mesti disiapkan sehingga pasangan nantinya, wakilnya kita harapkan yang servisi, punya komitmen yang sama untuk melaksanakan. Nama Pak Mahfud, sekarang Pak Bapak dengan nama Bapak. Kenapa? Mahfud MD dikaitan dengan nama Pak. Banyak sih kalau nama-nama Pak Presiden juga menyebut. Kalau sekarang kan pasarnya kalau boleh dikatakan seperti itu kan, orang bisa lempar-lempar ke ke luar gitu. Maka saya kira setelah uh, kemarin diumumkan partai pasti akan segera berupaya untuk membicarakan lebih detail lagi. Berarti siap dipasangkan dengan siapa saja, ya, Pak? Ya, pasti ada perhitungan-perhitungannya kan. Ada lagi. Cukup? Karena perhitungannya, Pak, mungkin dari kira-kira nanti kalau uh, saya kan berasal dari partai mungkin partai Islam atau partai Nah oh, itu nanti bagian ini. dari diskusi yang panjang, yang penting visinya sama, bagaimana menjaga Republik ini, dasar konstitusi yang dipegang, itu yang menurut saya mesti menjadi komitmen awal. Okay. Gitu ya. Pak, ini sih yang di pari bumi, Oke, okay. oh ya. si <laughs> Pesannya gimana sambil ini? Enggak pernah dilepas. Nasuru ya. Pesannya <laughs> dari Bu Mega sambil ngasih peci itu apa Pak? Kenapa? Teman -teman. Ada pesan, ada pesan ya. dari Bu Mega sambil ngasih peci itu? Dia membawa amanah rakyat. Jadi peci itu soal amanah yang di. Ya beliau sampaikan ya. ini adalah simbol dari Indonesia gitu kan. Kalau orang kita sering mengartikan juga ada religiusitasnya, ada juga Songko ini sebagai Eh, apa namanya, ciri orang Indonesia sehingga serkulturnya ada maka kita punya luka pribadian dalam kebudayaan kita gitu kan sarungnya punya kita gitu kan ada peci punya kita agar kita nggak lupa pada akar budaya kita. Batun ya Mas Gibran Mas Gibran mungkin tanggapannya ada cukup saya kalau tanggal merah Prueba, uh, <tuk> Sebagai salah satu, ada PDF juga Pak Mas Gibran? Tanggal merah. Tandang, tandang, tandang, bun. Pak Gubernur Mas Gibran lihat, anu saja, profile picture-nya. <tuk> oh, ya. <tuk> <tuk> <Wah>, Guyu <guys. tuk> lho. Pembala <Jadi>, TV <tuk> <berarti mesin, tuk> sudah mengerti. <tuk> yeah, yuk, kita sarapan ya. Iye. Iye. ya. Terima kasih. Jadi Pak Pak mau ketemu Pak Jokowi. Mungkin ada sempat obrolan juga. Abliono sama saya. Pak ya. Abliono mau sungkem sama Pak Jokowi. Kan kita pernah ngobrol di sawah? <gobrol> apa, Pak? Ngobrol Apa? Padi lah di sawah kok. Apa soal perkaloran ini juga? Soal pangan, termasuk politik pangan ya. Soal bubur, soal siapa oster, soal harga apa gabah, agak banyak. Satu dengan Pak Prabowo Pak. Kenapa? Soal itu kalau sama anak-anak tamu -anak, saya kan? itu contoh itu orang Indonesia semua. Tadi sebutin nama-nama kan. Siapa-siapa saja bisa yang penting satu visi. Tadi Pak Jokowi kan sudah nyebut nama-nama ya? Iya. dari satu tim satu tim. Ya, teman-teman <tuk menarik> yeah. yeah. ya. semuanya, ya. Ya. lagi maaf lahir batin, saya doakan sehat semuanya teman-teman <tuk> Silakan. Oke, okay, lahir batin ya. Oke, okay, okay. Pak. Maaf nah, lahir batin, maaf lahir batin. Oke, maaf batin. Mas, ya. Mas, ya. Mas, lahir batin Mas batin saya mau dia Dia dia 'Ya, ya, ya, nah, baik. <Laurie> <poco> kayak sarapan waktu saya kecil, kalau saya kecil adanya kayak gini kalau enggak cegor botok. terima kasih. <tuluh> larium. <tuluh>